Ini. Ya, aku tengah selawat. Ha? Selawat. Aku takut telinga beralih ke hidung, hidung beralih ke telinga. Macam tak apa, orang tak perasan. Orang tak perasan. Kalau aku, orang perasan sangat. No. Sebab apa orang tak perasan? No? Yalah. Hantar nak hantar cermin diri. Oh, aku tengah selawat. Ni. Kata aku dah lupa berapa kali dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK lanjut lagi ke part kedua yang mana kita mereaksi JKK ya JKK kampung kelut ya kampung kelut yang mana judulnya di sini itu adalah bedak sejuk dari part pertama saya sudah agak mengerti ya maksud dari judulnya itu adalah eh, bedak sejuk itu di sini kayaknya persaingan bedak sejuk gitu ya tapi kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa karena Uh, salah satu daya tarik atau yang menarik dari GKK ini tuh adalah ceritanya yang konyol gitu ya Biasanya di ending-ending itu konyol gitu ya Oke tanpa pernah lama lagi cuy ya Kita langsung aja lihat part kedua dari GKK Musim 1 episode yang kedua cuy Oke judulnya Bedak Sejuk Oke langsung aja kita ke videonya Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 Dua. Satu. Peng. okey aku ni bukan apa sedih betul aku rasanya ah kau bayangkan aku ni dah tua-tua macam ni ditipunya aku hmm? katanya bedak tu nak mencantikkan muka nak bagi cerah kata cerah butuk-butuk macam ni macam mana rupa cuba kau tengok ha. kenapa <laughs> Kenapa ni? Salah cucuklah sampai kat muka aku kau tidak okeynya. Iya tapi masalahnya benda tu datangnya daripada mana, Kodi? Daripada mana daripada dia dua orang yang kebu tu lah nak saya baik kebu. Ha tu dia dia sampai. eh, Assalamualaikum. Yuhu! Yaha. Oh, berarti produk ini gagal ceritanya, cuy, ya. Duduklah. Kau ingat kau yahu yaha kan aku tu aku dah ini kau telinganya putih. Tengok dia, telinga aku ni kau penghati ke tengok? Eh, kenapa putih di telinga je. Haa. Begak kamu tu lah. Oh. Pak Cik bertanya lagi. Tengok boleh Nanti okey. Tak ada apa. Aku putih, hasil sikit macam tu Tak ada apa. Sikit saja. Sebab letak di telinga saja, kan? Kenapa boleh boleh telinga? Eh, Pak Kodi, kenapa tutup dengan apron ini? Habis itu? Nak buka? Nak buka lah. Jangan menyesal? Eh, tak apa. pun buka, menyesal. Mesti cantik. Cantik apa cita? Tidak cita? Apa cita? Apa cita? Hei, apa dia bohong tu? Ma nampak? No. Eh, mana dapat bohong? Bermula saja macam tu nanti okey. Eh, kalau tak bohong takkan macam ini tu? Oh, sikit aja tu mesti salah makan. ni, maklum tak apa-apa. Eh sikit apa? Bukannya kita orang ni, ni nampak ni, ni. Oh semuanya, ya yeah, yeah, yang beli. Kau tak boleh berdak dipakai? Wah, macam gitulah. Sebab budak kita. Eh budak kau orang bagi itulah. Pulangkan balik. Yeah. So pulangkan duit yeah. balik. Saman, saman. Padin. Depa ni gunakan kecantikan depa dengan lenggok-lenggok depa, mata-mata depa yeah. untuk kita beli barang depa tu. Memang e. betul. Eh. Tak, tak baik. Kita jual beli noklah. Kita memang asalah, aku tahu barang kau elok daripada situ tadi kau bagi yahu yahi tadi bergerak atau bergetanah ni. Yahu ya. Marketing. Oh marketing. Aku tak peduli aku akan saman kau dua orang. Nah, disawan disawan Serius tapi samaing eh taklah tak. relak godi lengkap <laughs> <laughs> kerajaan tengok menggong relak eh, rilek kena, kena, kena. <laughs> banget Pak Gudi ya tegang ya, banget Ada penawar mau pula mau pula betul macam tu kan Bukan kebetulan dah jadi sengaja Ingat kebetulan Ada penawar ha dia Ni shower robot buat aku ni. Ini ah, kopi. Meluk. Kopi ni. <laughs> Good as a psychedelic. Aku ni takkan. Misa kucing bodohlah kau orang ni. Eh, eh ingat tak bagus ke misa kucing? Baguslah. Eh, Pak Kodi misa, misa kucing. kucing. Sihat, boleh bagi sehat semua nanti boleh naik bukit, turun naik turun bunga, bunga, kumis sama sama lagi. Misa kucing? Serius ah. Misa Pak Kodi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Din. Ya, tiga kali. Ni baik dibunuh dulu. Ah. <laughs> Okey dah. minum bagi habis. insyaAllah muka telinga tu akan jadi baik. Ya, insyaAllah. allah ah, Kita pun ada appointment lain lagi. Ya. Okey, pergi dulu ya. Uh, customer ah, customer ni. Cantik dah. Pergi dulu ya. Yahha. Yuhu. yuhu. <laughs> <laughs> Kalau tak kenangkan Yahha yi hu yuhu tu. <laughs> ni. Ya, aku tengah selawat. Apa awak? Eh, aku takut telinga beralih ke hidung, hidung beralih ke telinga. Macam tak apa, orang tak perasan. Orang tak perasan. Kalau aku, orang perasan sangat. Oh. Sebab apa orang tak perasan? Oh? Yalah, orang tak nak hantar cermin diri. Aku tengah selawat. Kata aku dah lupa berapa kali terlawat. So. Aduh... Sakit banget, kata-kata. Yeah. Ya. Pakut. <laughs> oh semua kenal kena, ya mukanya ni. Semua orang punya muka macam ni. <tuk> ada putih ah, eh. Dari ediap apa ni? Kami teraniaya oleh penjual bedak sejuk. Orang tin ada orang. Yang gebu-gebu. Ya. Nasib baik. Bintik-bintik oh, hitam, ya? Selamat, eh. bijan sebab engkau pakai bedak sejuk yang aku jual. Bukan engkau selamat. Ye, Betul. Ye. Betul. Nasib baik engkau ada Mila. Hish. <tuk> Kenapa jadi kayak kucing? Eh, anda tu nak kejar-kejar. Apa pelak sangat ni? Kucing apa ni? Kenapa ni? Pak Din duduk dulu Pak Din. Sabar-sabar Pak Din, Pak Din cerita-cerita cerita kenapa ni? Ini sebab dua tulah. Jey Nora dengan Jey. Ke kerasukan dia. kesukan ni. Tak apa, tak Saya akan ke... Jip mana ya? Jey, Jey, Datang ni datang. Yeyo! Eh, kenapa muka dia semua? Ni semua dari sebabkan produk kau orang. Eh mungkin am uh, pakai mula-mula je. Hmm, lepas minggu nanti okeylah. Dia kata orang-orang tu. Yeah. Kan? Lu macam tu jugaklah. Hmm. Okey teruk. Ni nasihat baik macam ni tu. Okey. Pagi tadi macam <tuk> tu. ulangkan. Ulangkan. Eh, kan? ya, ya ya, ulangkan. Satu ulangkan. Itu lagu insya-Allah. Dalam ramuan ko kopi yang Kakak jual tu ada apa dalam dia? Eh, misai kan. kucing lah kan nama kopi kopi misai kucing lah. Hmm. Tidak kucing kak oh. masuk utan hutan cari misai kucing tu. Oh, kucing benda apa? Masuk utang benda dah dah kena apa? Dah sah siapa kak tu ada 40 ekor kucing dalam rumah tu. Kucing benar misa ceritanya misai ya. Utang, masuk hmm. kucing je lah. Misi misa kucing kucing tu semua so, ya. masuk so, so, oh, aje lah. Jadi misai kucing kan? Salah. Tak nah, ada masalah. Akak tahu tak, di setiap misai dia juga janggut binatang atau manusia. mempunyai banyak kuman. Kalau akak gunting, ni, berapa ribu kuman ada masalah. <uésuk> Ditarik dengan, dong. Di dalam bedak sejuk yang orang ni semua pakai, ada apa pula? <laughs> ada mutak-muda. Mutak-muda? <cuk> macam mana Tak tahu macam ini, Pak. Alamu'alaikum. Ya, ya, ya. Macam mana? Kau tolonglah sup. Aku tu berdua ni tengah stres. Kau tak payah nak menyamanya Kau tu pakai Arab pun orang tahu kosup. Jalatas viridetos. Eh? Minaubah Aziz. Kau nak inaubah? Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Kau ya tak ada macam tu kok. Yeah. eh kalau bayar lagi teluk Ayah. macam ni awal ni kan ni macam mana macam mana eh kan kurangkan ye ye ye kurangkan alah salah lah lah mulakan mulakan macam nilah macam nilah macam nilah ah saya pun tak le... nak cakap apa dah kan ah. Ah. nak selamat ke nak apa ke buatlah sekejap lagi sah masuk penjara masuk penjara lah tak nak buat apa kau menchilah jangan manja tak sampai hati nak tengok depa yang cantik-cantik masuk penjara abang boleh baik balik ke muka menteri ni boleh baik balik ke Boleh. betul betul boleh boleh eh kau yang buat yang buat aku pak kodi pak kodi bayang eh dia ni ni jual insurans kalau dia pergi jual insurans dengan muka macam ni orang nak beli ke ha eh halau dia tu halau dia, kita kau kodih bakar eh. dah pun fago dia, dia jadi sasaran aku, <laughs> ya. aku ni sepatutnya tak kena tapi si ucomeng eh, kau tengok telefon aku eh apa tahu seorang yang lain kalau putih kita semua bintang-bintang hitam kalau <laughs> dia keluar hitam tak nampak oh. jadi dia keluar putih sebab hmm. background, background dah hitam ha tengoklah cuba ajar ni ni dengar saya cuba ajar background <laughs> okay saya lepaskan dia, maafkan dia. lah. Benuk -benuk. Benuk -benuk. Benuk -benuk. Benuk -benuk. Ah, baik, baik, baik. Baik tak buat apa-apa. Abi tak buat ni warranty ni. Okey, okey. Ada, ada, ada, ada, ada. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, macam ini pun benda boleh berubah kelik mata duit semua susah nak jadi Ini free ni free ini free Pake free lah benda tu lama-lama okay. okey Cuk, jangan cuk. tuk kita selesaikan masalah dia ni dulu sekarang ni dia dah minta maaf jadi kita tak payahlah lah sama saman-saman dia ha, jadi Teling. sebagai denda awak kena buat public kening apa eh, public, public? public servis public service ni maksudnya kerja-kerja kemasyarakatan. Oh. Ah, oh ya. Tu ceritanya. Saya rambut. Pandai ingat kucing presi. Kau tak Oh, dah selesai ya. Oke cuy, itulah tadi JKK musim pertama ya episode yang kedua cuy. Oh, saya nggak tahu yang mana sih epi, apa episode yang pertama yang mana di sini. Saya tiba-tiba aja lihat yang ini cuy. Tapi nggak apa-apa lah cuy, ya. Nanti kalau memang banyak yang suka dan banyak yang tertarik dan memang video ini aman untuk kita publikasikan, kita akan lanjut cuy ya. Uh, menurut saya menarik gitu ya. Eh, uh, jalan ceritanya yang uh, agak konyol dan yang terpenting adalah uh, lawakannya, cuy. Lawakan dari Pak Kodi, <laughs> Pak Din dengan Cepi. Tuh, aduh, kayak sih, ya. kayak mereka tuh kayak kompak banget di sini, cuy. Ya walaupun ini bukan live, tapi menurut saya suatu hiburan yang cukup menarik ya Cukup menarik buat saya pribadi cuy Yang pencinta komedi gitu cuy ya Oke sebelumnya terima kasih banget buat korang yang selalu mendukung channel NDTK ya Terima kasih banget ya buat korang yang selalu mendukung channel NDTK Dan selalu mengerti posisi saya cuy ya Kalau saya membuat ini, saya edit seperti ini, korang nggak terlalu banyak komen Yang penting korang terhibur, saya juga terhibur cuy Niat saya membuat video ini tuh untuk menghibur korang Menghibur diri saya sendiri juga, cuy. Ya, oke, sebelum kita akhiri video ini, kalau memang tertarik dengan video ini, silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja, dan kalau kurang, saya... Kalau korang mendukung saya untuk melanjutkan video-video dari Kampung JKK ini cuy. Korang bisa komentar di bawah kata lanjut gitu ya. Kata lanjut supaya saya lebih bersemangat gitu ya. Kalau nggak ada yang komentar-komentar uh, penyemangat itu kita kayak kurang semangat untuk membuat videonya cuy. Oke okay, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye. multimodal <smart> film does not <noise> dwarf worship